malam ini rumahnya sepi banget ya? iya nih, ri, lumayan banget, sepi udah kayak kuburan. iya nih, mana hawanya dingin banget lagi, sampai merinding bulu kaki nih ista' dah bulu kaki, bulu kudu kali. kau tuh lawak baik. no, kalau mau ngelawak di kampung sebelah. dah, siapa ya, biar ah, si conge, orang lawak biawak. wes, ri, udah pada tahu belum? maksudnya di kampung sebelah? Hah? buat terset apaan, Cel? Kok oh, gua agak tau? Iya nih, Cel. Gua juga belum tau. Kemarin tuh, di kampung sebelah, ada yang baru meninggal. Ih, nah, Allah. Hah? Kenapa? Kalau orang meninggal, mana udah kasus, Cel? Bukan itu, Chris. Dia meninggalnya wajar. Oh, dia meninggal itu namanya si Ganjar. Bukan namanya si Ganjar, ri. Eh, dah. Gua lagi <susuk> serius <seug> nih. <seug> iya, iya. Maaf. Oh, meninggalnya gara-gara apa Cel? Kok oh, sampai kagak wajar begitu sih? Jadi merinding gue dengernya Cel Jadi sebelum meninggal, dia tuh suka ngintipin orang mandi <San> Itu juga, pantes saja kagak wajar Jadi yang bikin dia meninggal itu Udah baru cerita Cel Gue jadi penasaran nih Jadi, pas dia lagi ngintipin orang mandi Orangnya nengok dia Heda, itu doang. Gue sih dengar cerita dari kamu sebelum gitu doang. Ada-ada aja tuh orang. Gue jadi pengen ketawa. <laughs> Tapi banyak umur yang beredar. Oke jadi gencahangan sekarang. Oh. Ah, yang bener. Tapi kok gue jadi merinding. Ya? Perasaan gue jadi kagak enak ini. Gue pulang dulu ya. Wah, buat gua Yaudah, ntar lu balik lagi ya, ya lo, Jangan lu, lupa aku balik lagi udah lewat sih, ini dah. Ah, pokoknya lupa doang kali ya. Eh, dah. Gue udah 3 kali not mari. Apa gue kedek kali ya? Oh. Lu, lu, lu, lu setan e Oh, setan. Kusetra. Lu lu lu ngapain Jum -jum, situ? Namanya ya jahat mati loh. Ini ngomong-ngomong, lu meninggal gara-gara apa, Tan? Ya, sore, Bang. kalau diceritain ini, Tan. kenapa sih, Tan? Sini cerita, monggo. Lu beneran nih, Bang, mau dengerin cerita gua? Ya udah, cerita aja. Gua dengerin dah. Jadi begini, Bang, ceritanya. Panjang janda, ada janda baru di kota. Saya habis mandi nih. Oh, ah. Burung apaan begitu suaranya? Langka banget! Ini butuh sedeng kali ya. Hmm. Gitu. itu terukur ukur kayak burung gagak itu suaranya. Oh. biar lucu aja gue mah ada variasinya. Nih. Oh iya, Luis malam kemana? Ronda kagak balik lagi. Justru gua kemarin ngomongin itu, nih ngomongin apaan? Romanya serius amat. Jadi pas gua mau arah pulang, gua kerja setan tanti. Nih begini ceritanya. ini tiga kali, lewat mari. Apa gue keda kali ya? Oh, Asyikin. Waduh, serem juga ya hubungan kita. Makanya nyari, gue jadi ngeri nih. Kalau disuruh roda dewe kan, sahamaklis gue juga ngeri kalau dewekan mah. Nah apa tuh? gimana? kalau nanti mau kita melontak bareng-bareng kalau misalkan ketemu setan tampu lagi kan gue jadi kagak takut wah boleh wah. juga tuh kelisaran lu oh Cel itu nongol lah, iya wah harapan kumpul-kumpul bakal ngajak ngajak hmm. jadi gini cer, gue punya rencana buat meroda lagi ntar malam lah jadi terus kan, tapi semalam aja lu kagak balik lagi Gue jadi ngeronda berdua selesai hari Selam tuh, pas pulang gue digagun setan Manak lu 20 sepat lagi Lu uh, uh, uh, gak geblepetan lu Geblepetan tuh bukan buat geplet buru Gepletan tuh bukan bukannya mau buru-buru Itu cepetan Ah, burung. Ah, bambang Ah, bambang sayur Ah, lu sih masih percaya aja sama yang kedua Ah, lu sih percaya aja sama yang kedua Bye. Bocaya. Janjinya pada moronda. punya syari, bukan please. Itu mau tempaian pecah. Kukira mah, dan welcome kali. Berarti yang kita datang kita injek-injek. Terus kita ke sedan dah. Wah, lu kan tahu. Oh. Ay, ya bis Lah, bagian sih lu bawa air galon. Ribetan lu. Galon makan nang aja. Mau buat tonggoruju juga kan. Ih, gua untung gue dari tadi. Gua nongol. Ini istri. Main gua ini. <gerti> itu bawa apa itu? Gua santai buat nonton. Bang lu apa? Tahu uh, aja lagi <tuk> banget bu, ya lah, iseng banget gua di rumah. Oh iya, tadi gua melihat pu'un goyang-goyang di situ. Waduh, serem amat. Gak ya, apa aku udah nongol aja itu. Pas pun goyang-goyang, kan gue penasaran tuh. Ya udah, gua samperin aja. Itu pohon lu samperin mau lu ajak main. Et, lu ngapain jadi benyi amat sih cel? Bukan cel. Ade aja ngobrol tuh Puun. Ini lagi aki-aki nih paling aja. Jadi pas Puun itu gue longok. Eh, taunya kucing lagi kawin. Gue kira mah medik. Ah, selamat <tuk> Lu tidak lirian ya? Ayo, Bang, bang, bang, bang, bang, Kenapa bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Abang bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, dari sana pas jalan bang, bang, putih, putih makanya aku lari. Emang bang, mau bang, bang, bang, bang, bang, aja orang modern kayak gitu di kampung kita. Kau oh, oh, ngapa jadi ngikut-ngikut sih? Oh iya, aku lupa. Lucanya, ayo naya, ini bangun, just tadi. Jadi kliis, coba kita nongok. Hmm, jemuran orang yang sang. Uh, capek banget kita ya, keliling kampung emang bro, beristinya kita pegel ini iya oh, uh. gua juga nih, merupakan anak kaki gua pada sakitnya uh, jalan lagi yuk ayo, ayo deh pop pop pop di, di sini apa? nih yang kemarin setan ngerjain gua oh di sini mana keli setannya gua mah kagak percaya sama begituan mungkin masih tidur kali setannya Semalam kan habis gadang dia, janggut si muklis, ngelawak baik loh. Dah benar-benar, kok gua jadi merinding begini ya? Iya sama. Gue dasar teman salan, tadi ngajatin ronde bareng. Lagi ngapain bang? Kok gak ikut lari? Kagak lah. Ngapain gue lari? Bentar, bentar, Susah kecil, ya. <tuk>